di mana apa tuh itu, itu itu apa itu itu liat, liat, liat. ada ada ada api benar itu, itu. api di mana itu liat, liat, liat, liat. Ada di, di mana apinya? Tuh, ini, hmm. um, sono. Um, oh, asapnya banyak ya. Banyak asap. Banyak asap. Heeh. Uh -uh. <tik> <suk> <tik> <tik> Puang kampung, kampung ke mana? Kalau ngampung kemana abang. Ada, ada api. Ada, ada api. Api. Mm -mm. Dadah. Dadah, wang dadah. Dadah.